Kau datang kasih sembuh, sapu hati yang luka Senyaman dan bahagia seutuhnya kau kasih cinta Luka lama yang dulu pernah sarasa rapuh Kau datang kasih saya Jadi wanita terhebat demi dosa. Ya pernah serasa nyaman, hampir saya bahagia Setelah sekian lama cinta pun berujung pisah. Bisa tong rajut, akhir berujung semu. Semua kau kestelantar dan kini tinggal debu. tapi hancurmu tiap mampu berdiri. Hanya seorang diri, tanpa kau di sini, serasa mati tanpa ada kau yang di sisi drama mampu obati sendiri dan terima kasih kau sudah tang sembuhkan luka kau lengkapi cerita tanpa ada banyak drama kau bawa saat jauh tutup cerita lama, buka lembaran baru kau ciptakan cerita berbeda kau yang teristimewa bagaikan permata yang akan selalu sejaga dan saja jadikan kau wanita yang kasih sembuh sapu hati yang luka senyaman dan bahagia seutuhnya kau kasih cinta luka lama yang dulu pernah serasa rapuh kau datang ke tenang dengan hati yang Kasih warna dalam sapu hidup Kau ubah sapu dunia dari gelap jadi terang sajalah sejalani cinta yang dulu redup Namun kau datang kasih sinar dengan cinta yang menakjub Kau ubah sapu hari jadi indah Hingga mendung yang sepandang lemah Kini berubah ganti pelangi yang datang Setelah hujan dan sah terberkati Kini tergenapi semua ada karma hikmah yang saya dapat Si setia Siapa yang mau help Kalau dia buat kau terluka Jangan pasang muka sedih Siapa yang mau peduli yeah. Datang kasih semua Saku hati yang lu.